It's been so wise nice, Harding places night Endless sleep always be a always be a Saudara <laughs> Fahrul Husaini bin Muzaini Zura'i Saya nikahkan dan saya kawinkan Dengan adik saya yang bernama Ropiah bin Bapak Jumali Almarhum Dengan mas kawin berupa uang sebesar 10 juta rupiah dan perhiasan emas Seberat 1,8 gram dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Rafi'ah binti Bapak Jumali Almarhum Sah dan halal untuk diri saya Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai